Selamat pagi Hari ini aku lagi semangat bangun pagi karena hari ini adalah hari liburku Sebagai ibu rumah tangga Karena uh, jam kerjaku akan digantikan oleh suami ya menjadi bapak rumah tangga Jadi hari ini hari aku bebas, mau kemana aja, bersenang-senang Uh, pokoknya quality time healing lah Istilah anak zaman sekarang tuh healing gitu Nah mereka masih pada tidur Udah aku tinggal cuman uh, Semuanya udah aku siapin Maksudnya Cucian piring kotor <laughs> Pokoknya semua udah aku Beresin lah ya Biar bapaknya aja yang nanti uh, Mengerjakan gitu kan uh, Kenapa healing itu penting ya Buat kita para Mami-mami uh, Jadi nggak cuma Um, ngurus anak satu kali 24 jam ngurus suami ngurus rumah dan melakukan semua pekerjaan rumah tangga itu sendiri gitu ya karena kita tuh butuh recharge energi guys ya nah, cara aku recharge energi itu um, aku datang ke tempat-tempat uh, yang masih natural dan alami gitu nah kita mau kemana? mana? tunggu aja ya lihat nanti aku mau jemput teman-temanku dulu sama adikku juga jadi ikut perjalananku jalan-jalan di perjalanan Oke okay. biar nggak lemes besti bondrot nasi kuning makan dulu jadi ya kita kesini nih kebun raya Cibodas itu mereka lagi nyari jamur buat lauk nanti sore ini ada salah satu orang yang aneh. Ke puncak tapi pakai baju renang guys. Dan gumonan. <laughs> ya itulah Ajem, dia. Ajem. Ajem. Dia menemukan buntut naga. Wah kalau ada una di bawah tuh buntut naga. <laughs> Dikoleksi sama dia di rumah. Oke kita lanjutkan perjalanan kita. Mari kita bun. Kita berasa kayak di New Zealand, guys. <gir> bawa gitu Iya, tuh Di sini aman buat anak-anak main ini guling-guling di rumput juga apa-apa. Puncak Tuh mm -mm. gitu. tuh piknik. ada yang main bola. Emang, ya. <gir> yo iya. <gir> ya, kita menuju ke Danau di kebun Raya Ciboras tadi kita udah naik nyampe sana cuman gak akan record karena HP ku low low bad jadi kita yaudah jalan-jalan cantik aja lah oke cuman? kita lihat ini ada itu loh yang batu-batu ini loh nah pemandangannya backgroundnya belakang itu kan jadi berasa kayak di ntar tag nya itu New Zealand Oke, okay. di sini banyak spot-spot -fot foto ya guys, tapi nggak ada uh, love love-nya. <laughs> spot-spot -fot fotonya batu-batu uh, begini, batu-batu alam, nggak ada yang love love oh, gitu. Jadi dalam sejarah ini ada sejarahnya ya. Matahari. <laughs> Seperti itu, itu udah ada danau. Ada yang jual balon juga, guys. Ini jalur pendakian kita menuju air terjun. Ini di air terjunnya. Akhirnya kita sampai, guys. Aduh, belum, belum, belum. Ini hanya hiasan. <tuh> masih ada jalan lagi menuju ke after June yang lebih besar sepi guys enak banget nih sambil meramban mengidentifikasikan mengidentifikasikan jamur apakah bisa untuk santap sore kita ngenti jalannya kayak gini. Kalau kan ini habis hujan jadi agak <coughs> agak licin. Jadi pakai sepatu yang amanlah buat trekking-trekking di batu-batu. Kalau bisa Hati-hati, ya, soalnya habis hujan terus banyak lumut. dia harus pelan-pelan. Bagaimana Dora? Sudah tanyakan peta. <laughs> Oke, kita ikuti Dora. <laughs> <laughs> aman lah buat kalian yang baru memulai jalan-jalan cantik atau trekking-trekking manja ya. Mending ke kebun ya Cibodas aja. Karena jalurnya aman lah Buat kita trekking-trekking manja, healing-healing cantik. Oh, kita lewat tangga ya kata Masnya. Turun tangga tadi tuh yang tadi tuh kita mau turun tangga guys ini jalan menurun Oke hey, kita doang deh yang kesini ini dia jalan menuju air terjun kita hati-hati ini ada pegangannya jadi aman kalau misalnya kalian kesulitan Di sini jalannya agak miring guys, jadi hati-hati dan gak ada pegangannya. Pastikan kalau jalan ke sini sepatu atau sendal kalian tuh yang emang buat uh, trekking atau hiking jadi aman, gak kena licin. Kita bentar lagi, nyampe ke air terjun itu suara sungainya udah kedengeran. Oke, kita ke sana sepertinya terjunnya udah deket karena udah ada tanda-tanda kehidupan dan air di sana. Dikarenakan terguyur gerimis, guys. Jadi saya sedia payung. Aduh. Ini dia jalannya. Aduh. Nggak fokus pegang kameranya. Suara terjuni terjunnya udah kedengeran semakin kencang. Tapi hujan gerimis membasahi bumi. Sungainya udah terlihat. Oh, itu dia waterfallnya. Akhirnya kita ketemu. Setelah melewati perjalanan yang eh, santai sih sebenarnya. Ya <gak> terlalu curam-curam amat. Cuma agak sedikit krimis akhirnya kita sampai guys ini dia waterfallnya uhu tinggi banget seger ini cuman nyemplung doang kayaknya, gak dalam. Ada yang lagi selfie. Ya segitu saja perjalanan kita guys saya menemukan bidadari di uh, air terjun. Malah Diego. <laughs> Tapi dia tidak kehilangan selendangnya ya. <laughs> dia selendang. dia Malah selendang. dia dapat selendang ini kan? guys. <laughs> ya begitu aja ya namanya air terjun ya. Enggak banyak uh, apa narasi. <laughs> Karena cukup uh, kita di sini untuk menikmati suasana. Oke okay, bye bye air terjun. Sampai ketemu lagi kapan-kapan. Ini udah udah sore dan kita akan menuju kembali ke parkiran. Karena kita melanjutkan perjalanan untuk pulang kembali ke habitat masing-masing ya. Hati-hati. Kalau naik gini tuh langkahnya langkah kecil. Iya. Kalau langkah disini capek. Sentuh, Lolita. Lumayanlah pendakian kita hari ini. Ya udah kira-kira hilang, betul. lewat sini enggak ya? Kalau zaman dinosaurus, mungkin kita kayak lebay banget ya. Padahal cuman 100 meter nih. Ayo naik aja susah, apalagi orang yang buat jalan mentera. Ayo kamu pasti bisa Gue pikir ini tadi ular kobra <laughs> Ternyata batang kayu coba Oh itu ya, yang white ya Apa? Bunga bisa itu kan? Hah? Iya. bisa Oh ya. Ada bukan ya? Yang merah. Kayak Tapi tinggi banget tuh Wow. Wow itu pasti fightin Korea. Yeah. Iya. Yeah. Iya, mm, ini pinus pinus. Kan? Mm Heeh. -hmm. Memang Terus, buat bener. aroma pinus, uh -uh. Kan Wipol ada yang rasa pinus. Heeh, uh -uh, rasa. Benar ini. Uh -uh. Aromanya. Ini juga daunnya sama banget. Nih, bahan dasar pinus, guys. <laughs> bahan dasar geta <laughs> iya eh oh. pinus <laughs> ini pan oh, iya, ya. pahan eh pahan ayah bahan ya. <laughs> dasar people guys ini getah pohon pinus tuh pohon yang udah tumbang ya paling itu ambil getahnya tuh pohonnya tuh mungkin tumbang kali terus diambil getahnya coba, coba diambil gitu oh. ya, gitu kita di sini jalan-jalan sambil uh, belajar guys kita studi nah, banding banyak, Hai, ini ini. <tuh> buat ini buat buat <tuh> orang gila ya Kami sudah mencoba aroma darahmu. Kita seperti kita selalu mampir keuntungan. Ini lagi sekilo bisa dijual. Ini Ayo. Lagi kita kumpul, ini, ini, ini, ini. <laughs> ini lagi kita kumpulin ini, -ini. ke Wings. Itu kan perusahaan Wings enggak si Wipol-Wipol itu. <laughs> Mau ke Tanya pura-pura, tanya dong, kayak jika kamu uh, jadi, kamu lagi ngapain, lagi ngumpulin getah pinus, Mbak, buat dijual hmm. ya? Lumayan lah, satu kilo bisa beli iPhone empat belas. <laughs> Ya ampun, demi mendapatkan ya, banget, iPhone okay. kamu sampai ya. ngambil-ngambilin getah gini ya, tanganmu kotor ya, Kasian banget mbak, ya ampun Udah keras banget itu ya. Orang kan udah dibeliin orang tuanya ya, saya harus kayak cucu -cucu Harus kayak cucu -cucu gini, gini. Uh -oh. Ya ampun, sedih Sia -sia banget Saya kayak pedikur-medikur ratus ribu kan mbak Terus udah kotor lagi kayak gini demi Ya lu supaya hidup lah mbak soalnya kalau nggak punya iPhone di sekolah saya dibully gitu Mbak. Iya sih hmm. yaitu berpengaruh sama mental health kamu oh, ya oh, oh, oh. sedih banget nggak ada bantuan dari pemerintah lagi untuk gitu doang kasian hmm. <laughs> coba nanti di rumah dikasih air gitu eksperimen terus siapa tahu dia kan alami kan tapi siapa tahu pas keluar dari sini udah bau ya jadi energinya udah berkurang itu kenapa dikasih pembatas TKP? hati-hati bunga pohon rawan tumbang. aku mau cuci tangan di air got guys. Di sini, buka. Buka ya, eh jangan jangan, toto bekas wc. Ih, pohonnya tuh kayak kaki ya kaki gajah. barang. Ini tiruan ya, tapi kok mirip ya? Tiruan mak itu dari semen. Tuh, kan itu. Menyamar Menyatu ya. Menyatuh dengan, Menyatu dengan alam. alam. Ya beginilah kerenduman kita. Wah, terdengar dengar suara burung berkicau, guys asik apa lagi kudegang <tuk> <tuk> ada aja yang dipungut <tuk> yang daun lah <tuk> yang getah lah Eh, kita memang kayak orang batak makan paku makan rotan kita koleksi paku-pakuan nah, ceritanya kita lagi study tour jangan lupa ya di sini bikin laporan apa fungsi tanaman paku buat itu, jadi bisa untuk makanan nih bu buat tanaman hias dan lain-lain